Ya, saya cuci motor yang buka jam segini, dimana ini masih setengah lama. Mausan san tapi tapi motor kotor di hai, hai, ya ada bapak polisi loh loh eh hey, hey, hey. hai, kan saya jadinya apa hai, jadi ikut pak Apar lagi belum makan. Kita cuci motor dulu. Tapi nyari yang agak sepi. Soalnya kemarin San Mori kemarin siangan gara-gara apa? Nyucinya kelamaan, sejam banget sih. Orang udah pada OTW jam 8 Aing baru beres nyuci jam 9 jam 10. Jadi ya kesian Kita coba di hegar motor. Kamega. Udah buka belum setengah delapan Kemarin mah jam 8 buka ya. Tapi udah hancur jam 8. udah buka lama nggak langsung nyuci kan Oh iya oh. nyuci dulu enggak nah, track kotor sih cuma nggak apa-apa biar sekalian bersih ya kenceng kan? lapar sih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 gini dong kalau gini bersihkan enak dipakai Sanmori deh enggak malu-maluin gitu masa San Mori motor kotor udah masa Morinya sebulan sekali Bang id bukan Bang ah Bang id bukan Bang Hah? Oh pegawai? Ini saya biar satu ratus lima puluh bukan bang? Saya hmm. biar 150 ya bang? Bang Edi nain bukan bang? Jangan di pagi, marah-marah dia diinjak coba, ini bukan yang dicongkel apa? dia stand nya, gimana menurunin nanti? <tuh> aduh, kaki aing coba masih dipakai, ini kaki coba main cuci dulu di Osamori, cia itu eh, motok, <tuh> motok, <tuh> motok Dah ya motor aing mau di luar. Sebr 150 new all new CBR satu ratus Ini tunder modif Thunder modif 400 ratus. Menemaniku. 200 ah asli, 200 sumpah, iya ntar di -tf. Nah, bentar diambil dulu, eh, kan mau ah susah, Betulah sekarang iya kan dia ktm dulu ntar, nah, sekarang, kan ada live, ada -store. Idaiknya, mana ada -store jam segini buka, Makanya, ini aja masih jam delapan, mana ada Oh udah jam jam sembilan oh, iya, kirain iya, iya. baru jam delapan. Pesah hasil terpal. Alarm coba kirain ada yang nelfon. Alarmnya belum dimatiin. Tidak fungsi, dong. Aduh, tidak bisa. napas saya pakai masker pakai full face? hidung ketutup nafas dari mulut ini mah pom rshf ah pom rshf ah uh macet ini macet apa, vivo bukan, biasanya vivo sih, biasanya pom vivo yang bikin macet ini, Oh enggak deng, ada bara kuda aja, ada pengamanan gitu, tapi pengamanan apa? jin masih ada masih banyak soalnya ini kemarin pakai sel Gak tau kayaknya lebih irit sel sekarang waktu ketimbang pertamax soalnya isi pertamax pertamax turbo kayak cepet habis gitu boros pakai sel kayak enggak kayak irit ya bapak ya kayak ada yang ngomong ya kayak ada yang ngomong tapi nggak ada orangnya nggak Aydinan sekarang pakai Klek nya kayak... Eh, mantep Apapun -nya. 200 nya Dua ratus nya Eh? Dua ratus Dua ratus Mau, dua setengah Tiga Yang ini aja tapi Hah? Mau bayarin yang ini tapi Bapak mah ngorder bilang-bilang Apa? Bapak mah ngorder bilang-bilang mah? lama lama pengirimannya seminggu seminggu apa sebulan minggu mantep kopling jas kopling satu jari enak po udah on belum bapak motor veleknya kuning mantep jadi ada warna kuningnya cuma ini warna kuningnya cuma di dekal doang kalau velgnya kuning lebih mantep lagi yuk. <laughs> Kenapa meletus? Kenapa meletus tadi? Hah? Di bawah. itu sulit lupakan arul karena arul sangat baik nyampe tuh ayo kurang ke kanannya guys Jangan dibuka di sini, atau salaknya bapak. Orang kan keke KFC bawa salak, gimana ceritanya? Ayo mau bawa buat, buat makan di dalam, <laughs> malah dibuka di luar. Orang Aduh, saya ini kayak soft gitu gitu, kepacar. Lagi, yuk, ya. Aduh. Di sini ayanya. Lagi lagi lagi. lagi. Bisa. Bisa. Bisa. Bisa. Udah anjir gitu doang. Coba bentar doang, Cuk. Aduh, mau ke bawa lagi. Udah. udah gitu doang duduk tetap tetepan tetap tetepan tetep, muka makan kalau makan ke atas cuci motor tadi di mana anjing kita duluan mau beli rokok dulu entar. beli rokok dulu Ini. ini motor apa Cuk? Honda. Di sini muat. Di sini muat dua. Makanya ingin geser ke sini. Ambil nanti hilang. Uh, uh, boroh hilang gimana? Ada yang enggak ada di luar sini enggak ditanggung jawab wow. wow. wow. wow. yeah, ciri mepet co.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 sama Masih apa? Lady, Lady sama apa sih? Bukan dia. Sama. Sama apa? Misalnya apa? Enggak Makannya ada apa sih? Makan apa? domi domi habis ah habis habis telinga Dia udah capek jangan sampai ribut nih. capek bu hmm. ini ini ditulis di seluruh tulis nama kupon aru Aru lagi, aru lagi, aru aja semuanya. Tulisan aing jelek ini Aing disuruh nulis kupon, ada enam, eh, ya ada enam, satu deh enam. Aing disuruh nulis kupon 6 ya, aing isi nama aing sendiri. Ya, eh lupa. perkenalkan diri dulu anjing record Perkenalkan nama saya Michael, saya kerja di duty Heroes. Anjir. Buat kalian jangan lupa beli Matter Deity Heroes ya, karena murah dan berkualitas. Anjol. Ini profitnya kali dijeduin parah anjing. Hmm? Parah kok. Kalau... Gua makan mengadakan brand-brand teman oh. gitu. Oh iya. Yuk, share dia. Yuk, di luar. Buat kalian yang super motor jangan wili-wili sembarangan ya. Iya buat makin enggak apa, Pak? Hah? Kalau kalau sepi enggak apa-apa. Ke -apa? bolong Jalan lihat ke depan Arul, ini motor mahal kalau ditabrak ganti ada ya. Lagi, Rame. ada yang bisa ngelawan ini dia. Ya? Yang kaos kakinya bolong. Ada yang lepas kakinya bolong kunci motor aing mana? gak tahu. hahaha <laughs> hahaha nanya motor gak sepake konce hahaha <laughs> <laughs> hahaha motor motor siapa? nanya kunci ke siapa? ini yang paling keren untuk hari ini kunci motor aing mana? ah? kok gak tahu? ini apa sih? gue gak tau tapi yang siapa yang masih berat kita, kita butuh dua orang Bapak, apa? Butuh <gulung> <petrik> <gulung> kunci motor aing mana sama kunci motor aing mana <gulung> <gulung> udah balik kita ini tadi habis hujan cuk mendung ya Hahaha, <laughs> berani ya hahaha, takut hahaha, ke depan ah barunya hahaha, motor tadi teh ya allah ya allah hujan masih basah lagi aspalnya ya, tuh di sini basah di sana tadi kering Kenapa nggak jadi satu gitu basa basah, -basah semua. Padahal tadi nggak ada tanda-tanda mau hujan pas keluar deh. Mau hujan tiba-tiba. Ini -tiba ya. uci motor udah bersih tadi ngelap lagi. Pala hujan. Hahaha. Kiri, kiri, Hah? kiri. Nedo dulu, apa lanjut? Hah? Lanjut. Deras nggak di faster, teras tuh. Apanya malas nih? Ah? Di belak? Di belak? Jangan biar gak lewat. Disuruh? Enggak kalau lurus? Enggak akan bisa lewat situ muter ke atas lagi. Kalau mau lurus mending tadi lewat sekalian pas di sebelum simpelas kanan. Dia lagi. Ya, Belakang paling pelan Enggak ada si aku. Lampunya bagus. Hah? Lampunya bagus. Iya. 200. 200. 200. 200. 600 sama ini Jij, <Gi>, basah hujan deras gak ada Mau hujan deras, motor semua nggak ada spakbor, nggak ada spakbor belakang Iya, tambah deras Belum hijau-hijau lagi Ini kapan lampu hijaunya, hujannya tambah deras Perginya ganteng Rapi pulangnya basah kuyum cuy. Udahlah sampai di sini aja videonya. Hujannya tanpa, apa tambah deras mau masukin kamera takutnya nanti rusak lagi. Oke okay. tunggu aja nanti video-video selanjutnya. Mau dulu dulu. See you next video. Wake up.